Hei, hey. jangan jaga. Ya, Amin, main juga nih Akhirnya datang juga ke hmm. Jagir Channel. Geling, ih, oh, ya. nama kita. Namanya uh, ini bom, bom, I, Uh, Sapaan kita tuh Bomberman dan Bomberwati Bomberman dan Bomberwati <laughs> gawat Netizen Nih, teh jen. dan Bomberwati <coughs> Sebelum kita ngobrol-ngobrol Jan Coba. Buka ya siap. Oke, bukan ya? Lo dua basic bom. Gitu. Oh, okay, Oke, jah, ayo ulang Ulan, si, kan? ya. Lo dua basic bom. bebas. bebas. bebas uh, Kalau menurut Aku manggil apa nih? Ojan, ojan, ojan, ojan. Kalau bom tuh, menurutmu dengar kata bom tuh apa? Kata bom, bedakan. Aduh, oh, iya. nah. kan bisa juga kita bikin singkatan. Iya, kan. singkatannya. Kalau menjadi singkatan, perpanjangannya apa nih? Bali oke dan Maswa. Oke, Bali oke dan Maswa. Maswa. paham nggak kau tuh? Oh, itu bahasa uang kita itu. Oh, Maswa lah, maswa. Maswa, maswa. Maswa, masuk. masuk, masuk, masuk, masuk, masuk, masuk, oh, Dan... masuk, masuk, masuk, masuk, masuk, masuk, masuk, masuk, masuk, sehat-sehat semua. Sehat-sehat semua. semua masih masuk, masuk, masuk, masuk, masuk, masuk, masuk, Jan masuk, masuk, masuk, masuk, masuk, Puji Tuhan. masuk, masuk, nyasar-nyasar. Nyasar masuk, masuk, Lumayan. masuk, sih bang. Kebetulan kan masuk, Tiki sih masuk, masuk, masuk, masuk, masuk, masuk, Kayak gue masuk, masuk, masuk, Eh, gue lu nggak apa-apa ya bang, ya? kebiasaan gak apa? Nggak apa-apa mampah, nggak apa, gak apa, -apa, gak apa, -apa <laughs> slow, slow, slow. Yeah, jadi kalau dari sana tuh tadi, kalau udah ada, daerah deket rumah tiki, langsung gue buka hmm. wes, deket. Oh jangan ya bang, jangan mari kita nakum nak ke biket ya, buka dong bang, karifan lokal loh, ini. Uh. Set, it, maaf bang, ter. Itu lagi, nggak apa, apa ini, oh. namanya nih arak Bali rocker nih. Alat-alat Al rocker udah udah udah banyak yang udah tahu kalau di Bali ya, ini bagus bang ya. udah udah udah banyak yang udah familiar lah Oh Oh Oh Oh Oh Jan Jan oh. nama lengkap Fauzan Lubis Fauzan Lubis bang Se Marga Lubis Marga. Marga Lubis bang dari Sumatera Utara Sumatera Utara Sumut bang dulu lahir Medan juga lah lahir Medan juga lahir Medan, ya? Medan bang. sempat gede di Medan So, uh, kecil di Medan, Bang, sempat. Uh, ya, balik-balik ah, ngomong aja gitu Bang. Waktu kecil. Cuman, besar di Jakarta, Bang. Besar di, besar Jakarta, di Jakarta, ya? Um, kalau menurut Ojan, darah yang mengalir dalam darahnya Ojan, darah seni ini, hmm. ada nggak dari orang tua? Ada, Bang. Nyokap kebetulan itu RRI Bintang Radio, Bang. RRI Bintang Radio, oh, berang, tahun ya. 78, Bang. Wih, RRI tahun 1781. Masih zamannya plus zaman plus. plus, plus ya. Mungkin uh, untuk bomber men dan bomber yang belum tahu, jadi RRI Bintang Radio itu kayak... Ya bang, ya zaman itu itu kayak iya. ada ada ajang pencarian bakat. Cuman kan saat itu kan televisi kita... Uh, Hanya ada TVRI. Iya, Hanya ada TVRI. Ada TVRI. Jadi uh, audisi pencarian bakatnya itu di radio, namanya RRI. Dan yang pemenang pemanang itu finalis-finalisnya bisa perform di TVRI ya bang ya. Iya. Diring dengan orkestra. Jebolannya itu ya Tikus kan, iya. salah satunya. Jurinya titik Puspa bang? Emak gua. Mak Gue juga, oh seband Mama, Mak Gue seband sama dia, sama bang. Bang. Di Tante Siti. Iya, ma iya. iya Mama, aku band pertama cewek-cewek di oh. Indonesia. Ah, itu mamak Gua main gitar, tonton-tonton, tonton jadi busuk. main keyboardnya, Tante Heni Purwonegoro. Ah, apa coba, aduh, aduh, uh. ya udah, itulah. itulah pokoknya itu pokoknya tahun itulah. Itu, pokoknya, iya, Mak Gua juga ngeband lah dulu tapi ya mungkin tidak beruntung ke aku. Jadi aku band gagal. <laughs> Jadinya tidak begini bang. aja. Ya. Jan, dari sisi tipsi kira-kira itu kan berawal dari KJ. KJ Bang, iya kan? Iya Bang. Ikut lu, ka, ikut Kakak jualan. <laughs> <laughs> lu eh lu pernah main di depan di KJ itu ada ada ada namanya warung musik ya? Apa? Uh, uh, James eh jamset. Enggak uh. apa? Wapres, wapres, oh wapres bulungan, bukan. Ya. Oh, oh, oh ini GKJ. Gedung Kesuma Jakarta. Iya. Oh, oh, Gede Yang depan GKC itu loh, apa ya? Kita nongkrong biasanya oh, dulu. Batmer, batmer. Batmer. Batmer, lu pernah main sana ya? Batmer pernah bang, iya nongkrong makan di situ bang. Dulu kita selalu bikin acara namanya Jamesik tuh jambla musik, yeah. gitu. itu di depan bioskop tuh kita main-main. Wih main, main, main. banyak, jebolan bang. nih kajen, naif, naif, uh, di upstairs, di upstairs. Terus White Shoes and Kapal ke Iya White Shoes and uh, Kapal, 2003 kalau yeah. gak salah ya. Rumah sakit, rumah sakit, Rumah sakit. Ipan Lazuardi, Lipang Iya, Iwan Falls. Wih eee, banyak banget, ya, bang, bang. terus apa lagi bang? Club Club eee, eee, kan? Klapetis, Klapetis, Klapetis, siapa lagi ya? Uh, different Class, banyak banget, Benik aja, aduh, salah satunya Gunmetal si Electric, Gunmetal Electric, Guntat Electric kan Mak, terus kita sebutin dulu bang ya kan, cuma-cuma <laughs> ramai, soalnya kita punya album kompilasi gitu kan, soalnya, nah, kampus 24 jam hits. Terus, kira-kira CCTV terakhir nih. Kaya, ini iya, kayak iya. jangan sampai terakhir lah. Harus jangan. Ada penurun sih, ada penurun, tembus, ada nah, Yang paling newborn lah, newborn. Newborn CCTV. CCTV. Kok bisa, lu, lu di sono kecemplung atau nyemplungkan diri? Maksudnya pakai kajet? Enggak hmm. di, di CCTV di sini, ini. Di kan tiba-tiba, emang kan ambil musik kan? kan? Nah, ambil kuda, ambil musik. Ambil musik kan? Nah, ambil musik. Nah, itu tiba-tiba bisa masuk ke sono atau memang? Uh, enggak bang, jadi gini, awalnya saat kuliah musik itu kan anak-anak kebetulan -anak juga kuliah musik CCTV itu semuanya sesuai dengan, mayornya itu sesuai dengan instrumen masing-masing Nah awal gue itu di IKJ itu, yang bener benar pure untuk menuntut ilmu aja bang gitu, pengen mendalami musik lagi aja Terus saat CCTC terbentuk pun sendiri itu bener-bener kita pure pengen dikenal di kampus aja gitu bang, gak, gak, gak, gak se-masif inilah sebenarnya hmm. uh, titik pencapaian kita gitu awalnya yeah, awalnya, yeah, yeah, bang, yeah, yeah. awalnya awalnya mimpi kita tidak sejauh ini sebenarnya uh, dari kecil adalah kita mimpi untuk besar gitu dari kecil tapi saat awal bentuk CCTV ini sama sekali enggak bang karena masing-masing personal itu udah udah nyaman dengan kerjaannya masing-masing gitu bang ada yang udah scoring iklan apa ada yang udah di commercial TV gitu di main, main musiknya musik ya waktu itu Kebetulan IKJ waktu itu jadi tuan rumah parade acara PTKSI, parade teater kampus seni seluruh Indonesia. Hmm. Jadi kayak liga mahasiswanya seni gitu loh Bang, tapi ini mahasiswa teater. IKJ tuan rumahnya. Kebetulan teater itu kan fakultas seni pertunjukan juga tuh Bang sama kayak musik. Di situ wah ada beberapa band kayak Indie Party gitu, gitu main kan. Band-band IKJ. Ayo kita main yuk. Ayo kita main. Dan kita itu pertama kalinya CC perform dan hari itu juga hari terakhir dan akhirnya kita bikin karya yang menurut kita sebenarnya bang kita tuh, lu tau lah bang, IKAJ bahasa gini bahasa binatang, apa ah. itu keluar semua deh, udah udah ga ada ya kan? ya kebun binatang e -e, kan? ya kan tau kan, kan, kan bang e -e -e. Ya, akhirnya kita bikin karya-karya yang seperti itu supaya karena gimana ya bang? gue mikirnya kayaknya anak-anak IKAJ doang nih open-minded untuk dengerin ini, gitu hmm. tau ga sih bang? kayak gue bahas soal alkohol, seks, e -e -e. juga lagu gue sepertinya juga. tabu, tabu ya. tapi malah menjadi sesuatu yang paling enggak buat cermin juga. Cermin juga. Nah akhirnya saat gue pertama tuh uh, post di SoundCloud ya waktu itu bang ada tiga materinya itu alkohol, jeli santai sama aroma dia di dekat gua. kita post eh kita post eh sorry sama berlaburin dua aroma dia belum ada kita post dan ternyata dalam satu bulan itu yang yang airplay di mana di SoundCloud itu udah mencapai ribu ribuan. Wih, Iya dan dan feedbacknya gila iya, ya. Do, satu bulan atau tiga bulan itu lupa. Nah. Di situ kita kayak semangat wah kayak harus bikin album nih ternyata enggak yeah. hanya gak hanya anak IKJ doang yang dengar gitu. Loh. Ternyata di luar juga nah, ya, ada feedback yang ada bagus. Bagus ya. bagus. Itu juga era digital kan. Dulu masih SoundCloud Bang, lu ada Spotify, lu ada lu gitu kan. Keren. Kebetulan juga uh, ada apa ya? Di IKJ itu kan ada kayak kampus 24 jam hits, 24 jam hits itu udah kayak kayak UKM lah. Yeah, iya UKM gak resmi lebih tepatnya <gülüyor> jadi kita udah ngeluncuri 3 album kompilasi kan resmi, resmi lah, resmi lah Lo gak gitu kan diusir sama rektor lah iya <gülüyor> iya, resmi bang, resmi, resmi. soalnya bangur bangur banget, tapi seru dulu tuh yang ngegagas pertama tuh ya kalau gak salah ya Bang, eh, bang Malo, Bang Jimmy iya bang, yeah, bang, bang. bang Malo Bang Malo, Bang Jimmy itu yang bikin bikin pertama Kampus Turbulu Pajangis dia si nah, gokil nah, sih gokil orang sih orang-orang itu iya, itu kan yang memicu anak-anak IKJ untuk nge ngeband, ngeband nge gitu lah bang nah ternyata disadari ya sih nah, tumbuh nih, tubuh nih gitu. besar akhirnya mulai lambat bercabang-cabang warna ini juga kan sebelum eh, eh udah main belum di, kan aku baca nih di mola TV juga mola kemarin iya, kemarin apa namanya feedback sama apresiasi dari masyarakatnya ya? iya yeah. ternyata maksud gue uh, yang dibutuhin masyarakat, ya musik kan masih universal ya pokoknya hmm. udah udah emang bener-bener pure kejujuran gitu loh iya, kayak kita bisa bahas apa aja gitu awalnya CCTV di... jadi gak jelas nih kebentuknya kapan, kapan uh, 14 Maret itu iya ma yeah, awalnya itu apa? hitung-hitungan? eh hey, kita bentuknya gini aja iya, yeah, gara-gara gara waktu itu manggung pertama kita tuh di acara PT KSI yeah. itu 15 Maret atau 14 Maret, 14 Maret sorry Awalnya tahun 2014 2014 ya Dan lucunya itu bang Kita satu band itu udah 4 tahun duluan nongkrong bareng, dan kita gak sadar kalau kita bisa jadi satu band gitu. <tis> Goblok ya. Gila. <tis> Enak terus lu di kampus banget, bergaul Sama aja, kayak isi. <tis> Pernah nah, gua situ juga nongkrong. iya iya. Ya, yeah, ya kurang lebih ya art school life, Bang. Ya art school life. <tis> <tis> nah, kok bisa <tis> lu jemblung ke vokal nih, Jan? Huh? Lu kok bisa di vokal padahal kan bisa ngambil yang lain. Iyi. Kenapa lu? Ah gua vokal aja nih Emang dari kecil nyanyi, Bang. Emang suka suka suka suka nyanyi apa karena nah, lihat nyokap nyanyi juga iya nyokap nyanyi dan kebetulan s -s -s -s -s kecil kecil suka nyanyi dan akhirnya gue juga berguru juga sih bang, sama Elva Sesoria yeah. ya ya malam-malam abang Elva gue berguru di Elva Music School dan disitu mulai apa yang mendalami teknik-teknik dan akhirnya kuliah pun ngambil fokus oh, ya, yup. musik musik ya. tapi asik man asik banget asik asik nggak band si C C juga <supan> jujur ini satu warna yang baru, dibilang genrenya juga. Bingung gue kalau bilang genrenya si -si -si -si apa? Di iya, sini tips ini, apa nih? Dia nge-jazz ya dia nge-fock ya oh, iya, iya. blues ada, ada bluesy-bluesy-nya juga, yeah, blues ada soul-soul, ada yeah. kayak modelnya apa? apa? Kayak apa nih, kur, kur gitu apa namanya sih? Uh, uh, yang gereja-gereja tua. Broadway dan yeah. Gregorian, ya Gregorian ya, ya, klasikal gitu ya. Yeah. Campur-campur gitu. campur, campur. emang kebetulan juga anak-anaknya juga. Total satu band ada berapa? Tujuh Tuh, orang? Enam. enam. Enam orang ya? Enam orang. Ada trompet segala yeah. macam Dan pakai pake kontrabass. Yeah. Gitu. Tapi kita biasanya tambah additional 2, langsung phone sama perkusi Jadi 8 biasanya kalau full band banget gitu Bang. Seneng keroyokan Bang. Enak banget kalau.. Tapi apa? emang kalau.. Itu kan udah.. Kali itu kan ya ya. jagonya big band ya yeah. kan? band. Big band, Bang band Big band emang big band asik. Eh, asik banget Bang, enak Bang. Kalau ngomongin sisi Kayaknya udah dibahas, Jan. banyak udah dibahas oh, lah. Ada pada iya, udah dibahas, Iya. CCTC bang. Sekarang kan, ntar aja kalau CCTC-nya datang kembali, iye, kita lagi lah. iya, betul, -betul. Nah, bisa Sekarang, dong. karena berhubung. Buen, ini nih. <laughs> Buen di <laughs> sini ya, <laughs> gitu. Asik. Yoi. Jadi, ya, lu lah gua bahas. <laughs> Masuk terus. Aduh. Halo. halo. Iya, halo. Iya. Ya. Ya. Makasih. Makasih. Yang mana nih? Yang ini lo. ini yang mana? Tuh, kasih ini. ini. Oke, okay. aku yang ini nih. Ya. Makasih kasih ayah ya. kasih. Ini kopi jagir, Jan. Kopi jagir ya, bangin. Ini masih test case, publish. Belum diproduksi secara masif uh, ya. ya? Masih kita tes case jika kalau emang nih kira-kira samuk baru Aduh, dihajar iya, dan iya. slogannya nih. Pasti, pasti ada, ada. Pasti jangan justru ya, dan, cusur dan cusur bikin jangan ya, Lu lo ngopi nggak kan. nih ngopi gue bang tapi masih panas banget, tapi nggak apa-apa main bang, bang. ui kena kafein kena alkohol lumayan nih lumayan bang meledak bang kita <laughs> oh, ya, asik-asik uh, ngobrol-ngobrol tentang lebih ke personal lah ya. ya bang asik nih hmm. Jan menurut lo huh? um, musik tuh apa ya musik bang wih <laughs> langsung Tangan berpikir deh ya, bang. yeah, banyak banget bang. satu sisi uh, media yang bisa dijadikan apa ya banyak hal sih bang satu sisi dia adalah bahasa universal ya yeah. Penyampai pesan, iya uh, Penyampai Apa ya Emo uh, Penyampai emosional, iya ya. banyak, hmm. banget, bang. banyak banget bang, banyak banget banget Berarti, bang. kalau secara spesifik, kalau bagi pribadi lo sendiri hmm. nih hmm. Musik tuh bagaikan apa? Bang. Nafas sih bang, oksigen, udara bang ya. uh, Sama air sih Berarti kehidupan, kehidupan, bang, hidup, K hidup, hidup, hidup, kehidupan hidup. ya lo ya udah kehidupan, udah bang. udah menjadi paling bang, menjadi kebutuhan, kebutuhan yang bukan bang, sekunder, ya? sekunder iya bang, dan bang, merasa bukan bang, bang, milih musik musik hmm. yang milih gue bang, musik yang gua. Wui, iya, gua udah merasa, mantep, merasa bang, milih gue bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, gue bang, bang, bang, bang, bang, gitu bang, bang, bang, bang, bang, kalau artis sebuah band gimana? bang, bang, band bang, iya bisa dikatakan itu, keluarga. Keluarga dalam artian. Kita Padahal kita nggak pernah kenal kan sama iya, si sama si sama si lain sebelumnya ya kan? Nggak tahu siapa latar belakangnya, backgroundnya gimana. Iya, cuman harus bisa menerima baik-buruknya masing-masing personil gitu bang. Masing-masing pihak itu harus kita bisa terima baik-buruknya dan kita bisa menyiasati. Gimana ya? Menyiasati untuk tetap bisa menjaga emosi kita masing-masing gitu loh bang dalam sebuah ya, dalam sebuah keluarga band keluarga, ya. keluarga ya. itu iya bang asli bang hebat iya. kalau klub bola manajer leak pasti gara-gara chemistry-nya ada gak bagus tuh gara-gara timnya nih tapi ujung-ujungnya coach juga dikenain Kenain kalau bola iya <laughs> <kalo, laughs> <kalo, laughs> salahnya coach ya salahnya coach selalu gitu ya. nah kalau Ben coach-nya gimana itu dia tuh bang <laughs> kan gak ada coach-nya deh. makanya kalau menurut gue Ben tuh emang emang harus sering-sering nongkrong sih bang udah emang apa ya, saudara satu sempak, bang? Ah, itu maksudnya paling pentingnya. Saudara satu sempak, bang. E, oh iya, iya, iya, iya. Iya, iya, iya. apa-apa tuh bang iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, Ojan ini nih, gimana? Gimana taunya kan sekarang nih? Sekarang iya kan, iya, taunya iya. yang sekarang. Oh, jangan sekarang. Oh, belum tahu juga. Oh, iya, kan? gak apa enggak. Eh, tahu, bener, tahu lah pasti, pasti tahu <laughs> gak. Mungkin gak tahu lo yang sekarang. Heeh, nah, masa kecil lo kan kalian tahu nih? Muy, masa <laughs> kecil lo ya, Ceritainlah dikit, masa kecil lo tuh kayak gimana Masa kecil gua? Iya, kayak apa sih? Heeh, kecil seru sih, seru karena apa ya? Masih banyak daerah-daerah apa belum belum Jakarta belum banyak perumahan satu sisi hmm. terus masih banyak rawa-rawa ya masa kecil masih seru sih bang masih gak ada teknologi dimana lo harus ketemu teman main ke rumah teman atau atau keluar mau nggak mau harus keluar untuk gimana ya menjadi community gitu loh bang hmm. tapi untuk hubungan dalam keluarga masa kecil Sofa, sofa Sofa, good. So so good. Harmony, segala ya. macam. harmoni sama keluarga. Bang, oh, gue berapa, saudara? Jadi? Bertiga, bang. Gue paling kecil, bang. Paling, oh, paling kecil. Wawan, paling Wawan, biasanya. Ya, wawan. Wawan, wawan. Wawan, wawan. Wawan, wawan. Wawan, wawan. Wawan, wawan. Tuh, teman -teman, tetangga tetangga-tetangga-tetangga gitu, kayak suka kita cari-cari masalah gitu tuh SD bang, kecil ada deh ya. Malu-maluin lucu Wah. dan masih anak kecil kan bang laki-laki ya? kan berdua Wih, itu kan masa kecil kan masa makanya kecil. kan Karena gue tuh selisih, selisih tahunnya tuh deket-deket bang Sama abang, iya, abang sama kakak, yang pertama kan cewek e. tuh Itu cuma beda tiga tahun, sama abang yang kedua itu cuma hmm. beda dua tahun Jadi kayak masih deket-deket gitu loh Jadi kayak ya temen gitu hmm. Enggak jauh banget buat Nah, Jan, Permainan masa kecil. Ojan oh, paling favorit apa, Jan? Wih, main masa kecil. Iya. Wah, oh, banyak banget, Bang. Paling buat favorit lo? Gasing. Gasing. Gasing, iye. gasing lilit. Iya, iya, gasing, gasing. Iya, gasing, Bang. Set, gasing yang lilit. Gue paling kayak paling jago main itu tuh gasing. Ini paling paling apa ya? Gundu, Bang. bang. Tereng, bundu paling ya. Istilah kalau kalo, kalo, kalo gitu, bahasa kita tuh bukan cepeng, apa namanya, paling gape, gape, gape, <laughs> <laughs> Uye, bener, bener gape. Iya, iya, iya, ya, gasin yang, yang pake tali bang. tadi kan bang? Tuh, tau, sih, bang, yang tau. Yang Tahu lah, gua juga paku, tau. Gak juga doyan kayak gitu, gak tau. Gak tau, gak tau. kayu kan Iye. deh gak Terus dihias-hias sama abangnya pas muter langsung uy 3P saya gitu kan <laughs> ya kan <laughs> ya, padahal warnanya cuma pakai ceceat aja gitu Gasing, sih terus yo ya, klereng manggundu dulu kita kayak koleksi klereng sampai stoples-stoples so so kan Ih, kadang juga padahal kan mainnya taruhan gitu kan konsepnya kayak kalo, apa ya kalau taruhan biasanya pakai gambaran iya. pasangannya gundu iya pasangannya gundu maksudnya <laughs> main, main polo Apollo, main apa polo main apolo main apa gitu kan jadi kalau menang kan gundu mereka kita ambil gitu kan yo karena challenge diri gitu, loh. bukannya belajar judi ya. Gue gue gue jelek banget buang soal, soal judi gitu, makanya gue gak pernah melakukan judi dimanapun karena yeah. selalu kalah. Jadi gue tanda Gak punya keberuntungan lah di sana. Keberuntungan judi. Tapi kalau main gundul, gua gua langsung, gua berapa nih, Dua gundu nih, ya, ya. Apa, berapa, nih berapa, berapa Oh iya, oh iya, <guluh> berapa nih yeah, Berapa ya, nih Berapa <guluh> nih Berapa nih Tiga, tiga, Ah, dapat tuh pecah Eh, kalau di Bali sendiri sama, aja. sama, aja Apa guli di sini? Guli, guli, oh iya, sama kayak Medan, Medan guli juga. Guli, guli, guli, guli, guli, guli. Nah, kalau jajanan favorit masa kecil, apa dan? Jajanan favorit masa kecil, yeah. rambut nenek bang? Hah? rambut nenek yang bulan oh, yang, so, yang yang... Yeah. jajanan SD, rambut nenek. Terus, jigo dapat, oh, zaman gue jigo tuh, Jigoan, yeah. jigoan tuh dapat gitu, dapat gitu bang. Iya. Yeah. cipok cinong cipok chino, cipok chino, <laughs> <Cipok kino. laughs> <laughs> Kue tete, udah, Iya kue tete. Wah, gila enak, uh, iya. gawat sama menambah fetish aja gitu ya kan. Terus <laughs> apa? Aneh uh. ya zaman sekarang masih ya? Masih ada? Nah, masih, nah, masih. ada zaman sekarang ketemu gak ya sama yang kayak gitu-gitu? Oh sekarang uh, kue ini disajikan di coffee shop pakai, iya. oh, ya, pakai topping mang? Iya, udah sekarang udah, -udah modern, ada fancy, ya. iya modern sih bang zaman iya. dulu kan kue palingan paling kan kalau nemenin nyokap ke pasar kan, nemenin nah. nyokap ke pasar. Lu sering gini gak, lu? kalau pas lagi jalan sama nyokap, okay. mah Ma, ma, ini bang, ini, oh, agak, iya, agak iya. cerewet dikit. Cerewet ngeliat iya, barang HP gitu mainan HP. cerewet Iya, cerewet, cerewet. Yeah, cerewet gue. kontrol uh, nyokap gue Iya, ceren. Iya, ceren. Iya, ceren. Iya, ceren. Iya, mainan mainan ceren. Iya, ceren. Iya, ceren. Iya, ceren. Iya, ceren. Iya, ceren. Iya, atau Iya, ceren. Iya, agak agak agak, agak mahal, yeah. Kan? Yeah. Ya kan? Gua musiskan diri jadi nyokap gue juga kayak rempek nih, kalau misalnya mintanya dari kalau ke waktu, kayak di pasar gitu, kayak apa kapal toko-toko. Iya, aja tuh gua, gua, gua, gua, gua, gua, Udah girang, Mbak. Pakai, pakai apa? Pakai minyak sayur, kan Iya, iya, minyak sayur. Gua udah bisa nge mainan pasar udah mainan kasar, udah Ayam, ayam warna-warni, apa? Wah, gila ini. Gue kek, Bang Keong, Keong, Keong, Negan. Kita dulu lewat Keong yang warna army, yang dicet-cet sama Abang nih, nokia. Old school. Wih, uh. oh, sekarang masih ada nggak ya stes ini sekarang kayak gitu? Ya? Kayaknya susah itu. Sekarang masa burung iya paling diwantek-wantek burung. burung eh, zaman iya, iya, burung susah lah nyari-nyari yang kayak gitu. Iya sih. Zaman sekarang, paling kan udah cilor lah. Telur gulung, wah itu old school juga bang sebenarnya bang. Yeah. Tapi baru ada lagi, sempat ada fase telur gulung hilang inget gitu. Iya. Yeah. Telur yeah, gulung sempat ditelan ya. masa, tapi tiba-tiba muncul lagi loh. Ah. Uh, tapi dengan apa namanya? Sekarang Lep pakai bihun, okay. pakai apa? Menjadi pembaruan lagi, sih, iya, ya. Ya. seperti kayak takoyaki gitu, kan? iya, kan. Ya, ya. terus dia pakai cup, cup gitu, kan? Itu akibat serangan Jepang sama Korea. Korea bang iya, <laughs> <laughs> bang. iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, masuk iya, masuk, masuk aja Jan, ya bang. Waktu kecil iya, cita cita-citanya jadi apa Jan? Sebelum <susuk> astronaut itu jarang cita -cita. orang cinta-cintanya banyak, banyak bang enggak lah jarang lah. Gua pengen jadi astronot cuma gara-gara ngelihat di tv-tv astronot kayaknya di atas bumi terus terbang kayak kayak fly kayak wih santai banget gitu loh. Kayak boleh buat kerjaan deh. Gue nggak tahu astronot itu apa bang terus dia kerjaan juga kita gak tau gue gak tau dia hanya jalan-jalan keluar angkasa ngapain yang gue lihat, yang, yang gue tau dia cuma bisa jalan-jalan keluar, keluar angkasa ketemu alien, yang gue tau gitu aja deh lu percaya ada alien? percaya gue bener lo? percayalah masa? percaya aja gue ya, ya. bukannya itu sebuah kayak modelnya apa? fiktif itu sebuah fiktif? iya bisa jadi bang, cuman kan realitanya kita selain di bumi, kehidupan gak ada lagi Uh, Paling ada eksigen di Mars. Paling ada di Mars semua kan, uh, satu sisi juga ada miliaran tata surya bang. Kita aja satu tata surya ini sampai sampai apa? Uranium, eh Uranius ya. Iya. Yeah. Sampai Uranius dari Merkurius dari sama Matahari itu baru satu tata surya. Iya, yeah, Belum ada miliaran tata surya. Bisa jadi ya, sih. Tiba-tiba kan? ya, kan dia salah jalur masuk ke kemana gitu aliennya? Hmm. Ada bang masih ada kehidupan bang. Entah itu bakteri, entah itu apa. Bukti kan di Mars ada bakteri, hmm. ada ada mikroba kan. Iya ada mikroba. Iya kan? kan berarti kan itu kan makhluk hidup. Iya ya, dong makhluk ya, hidup. Ya, Masalahnya ini kan nggak arus yang kayak di TV-TV gitu ya. kan bang. Entah dia cuma terumbu karang tapi bisa dia tumbuh. Iya dong maksudnya itu ya. makhluk hidup bang. Iya iya makhluk makhluk yang penting ya. dia dia makhluk bener -bener. lah pokoknya. Bener bener bener bener. Ceritaan ya. semesta ini tuhan ya, inilah pokoknya ya. dia salah satu ya pokoknya dia hidup lah pokoknya. Iya benar juga. Iya hmm. deh punya anak, Senggaknya, ya kan. Nah Jan, lu pernah ngalamin situasi di mana lu harus memilih? Hmm? Banyak banget bang. Yang ya. paling, uh, yang paling inilah, yang paling fatal lah. Lu harus memilih ini apa ini? Karena nggak ada pilihan lain. Gua harus begini atau gini. Itu, itu kuliah gua sama band Gua bang. gua kan nggak, belum lulus tiga aja sama serius. Do lo, gak do juga sih bang. Pemutihan ya lo tau ik aja lah. Santai. Semoga aja bisa masih, masih bisa dilanjutin Tapi pingin masih. Pe masih pengen sih bang. Cuman belum ada waktunya juga bang. Pandemi kayak gini juga. Iya, kuliah juga dari rumah. Wisuda aja di tengah hutan. Yes, iya <coughs> <gat> sih, gua coba kan pengen sih. kalau dapet signal, di fase pandemi gini, cuma PSBB, memang pekerjaan seni babak belur. Iya, iya, benar-benar. Gawat ini bener, bener. gila, fasilitas ada, mahal, lu brother. cing. takut gila, takut. Brother, gila, mau kuliah lagi nih iya iya iya iya berarti pernah lah mengalami integrasi itu iya, ya bang ada terutama kuliah. di saat harus memilih band, band atau kuliah gitu berarti lu yakin banget lo ngebandnya udah ya iya bang udah, udah totalitas lah ya iya bang gue orangnya intuitif gitu bang kayak kalau misalkan feeling gue ah ini lah, sikat aja deh gitu. kayak suka berani ngambil keputusan aja untuk Belgie sih bang abis itu artinya belakang gila hmm. berani Belgie istilah anak sekarang ya berani okay, Belgie okay. untuk ngambil keputusan lagi sedikit Nah dari masa kecil kan kita beranjak nih, nih sekarang nih, agar remaja dikit. Hehehehe, <laughs> walaupun sekarang masih remaja. Sama aja bang. Iya, eh, tau. Remaja Suma. terus, <laughs> remaja. selamanya remaja. Jangan. <laughs> Jangan itu evergreen lagi. Ya, <laughs> Dian, bang, remaja Oke. Okay. Pernah nggak lu? Hah? Pernah nggak Ojan ditolak cintanya? Padahal, Padahal. udah habis-habisan. Oh enggak, sayang enggak udah sampai habis-habisan gue sama orangnya. Wih, lu gua. Ah, ini banget dah pokoknya udah gimana udah speak udah speak ninja lah istilahnya. Oh iya. iya. <laughs> tapi akhirnya sorry ya, yeah. kita teman aja. Oh gitu. Ditolong <laughs> <laughs> pernah, ditolong pernah, tapi gua bukan tipikal orang yang speak banget yang ngejar banget perempuan gitu loh, Bang. Enggak gitu. Iya, yeah, gua gua gua ke situ orangnya. Apa dikejar lo? Eh, uh, gua lo <laughs> Ya, yeah. sebenernya ini yeah. sedikit agak sedikit loser ya, agak sedikit pencunang ya bang waktu ya <coughs> Gue itu selalu ya tipikal kalau misalkan deketin pasangan gitu bang mm -hmm. Yang gue udah harus tahu ada sense, oh dia suka sama gue nih gitu bang Bukan yang kayak Ini orang cuek banget nih, ah makin gue kejar ah gitu loh. Gue gak bisa kayak gitu Gue gak seberani itu Karena gue orangnya mikir-mikir, aduh takut dia gak nyaman, takut apa-apa yeah. Gitu loh, jadi, jadi pernah gue ditolak gitu ditolak pun karena apa ya karena sebenarnya dia juga mau gitu loh tapi nggak bisa gitu loh akhirnya ditolak gitu pernah dan, dan itu pun gue juga yang kayak deketinnya yang biasa aja gak sampai gitu tuh tapi yeah. ya udahlah kalau ditolak lah gitu yeah. udahlah. Move on. Cepet, ya udahlah cepat lah cepat iya cepat on ya udah ya udahlah ya iya udah gitu nah ada nggak menurut Ojan yang seseorang mungkin atau siapapun yang paling berjasa dalam karir lo sampai sekarang lo jadi yang sekarang nih ada seseorang emang bener-bener wih, gara-gara dia nih gue bisa berkarir kayak sekarang nih punya pilihan yang kayak gini nih nyokap sih bang awal nyokap semua sih Nokap, nyokap iya udah-udah kalau misalkan gue nyokap gue bukan dia kayak gue gak nyanyi gitu kan <laughs> <laughs> <laughs> itu aja bang udah simple nah, <laughs> nyokap yeah. sih bang nyokap, nyokap. iya sih gue juga iya, sama iya gue nyokap sih gara ada dia juga gak lahir. gara ada iya, dia iya, juga iya. gak lahir, betul. Berarti dia lah ya. Jokap, Bang. Nah, kalau menurut Ojan, arti sebuah sahabat apa, Jan? Sahabat, Bang? Iya. Yeah. Wih. Wih, yeah. yeah. yeah, yeah, yeah, yeah. Pada Wih, pertanyaannya loh. Arti sebuah sahabat, oh, ya satu frekuensi sih, Bang. Mengerti. Tapi lo punya, kan, sahabat? Punya, Bang. Banyak. Sahabat-sahabat banget banget ada Bang, ada ada beberapa sahabat. Dekat. Yang tahu banget luar dalam lu, hitam putih lu. Tahu banget karena kalau sahabat udah pasti tahu lah jelek buruk, Tau banyak. Banyak banget. Nah, kalau menurut bang. lu, dia tuh kayak gimana menurut lu? Artis seorang sosok sahabatnya gimana nih? Artis sosok sahabat ya eh uh, bukan yang harus ada juga saat ataupun susah ya bisa saling mengisi Bang, yin yang Bang. Ya kan kalau temannya lagi kosong lo bisa isi ya kan, saat dia lagi kosong lo bisa isi sering isi aja gitu. gitu. Lo pernah gitu. punya sahabat beda jenis nggak, abang? Beda jenis, jenis kelamin maksudnya? Oh gitu, sahabat perempuan. Ada bang berapa bang banyak bang? Dekat banget sama lo. Dekat, dekat, dekat, dekat. Sangat dekat dan mengerti banget lo. Dan nggak pernah ada oh lu iya pernah punya lo nggak pernah, bang. Lu pernah bang. biar bang. dia secantik apa lo nggak pernah punya ya, ya, feeling nggak ada, ada. ada, ada. ada, ada, ada. Biasanya beda, masalah sahabat yang beda yeah, jenis, yeah. apa mainnya? Beda-beda jenis kami sama kita. Yeah, banyak beda orang sama dia? Iya. Yeah. Karena gue ketipik kalau orang yang... Tipis tuh bedanya tuh. Gue main sama siapa aja bang, maksud gue gua orang yang easy going banget sih. Banyak orang bilang kayak gitu, kayak gue nongkrong sama cewek-cewek pun bisa gitu tuh sesimpel itu cewek-cewek itu. itu gua nemenin mereka scream pun bisa. Iya, <laughs> maksudnya kayak pedicure-manicure gua, gua bisa ikut bang, nemenin gua gua olahraga banget gua. Bang. Iya Sama kayak Reno gitu iyo, kan. Reno kan maksudnya iyo. ya Reno juga nongkrong sama 8 cewek gitu. Tapi benar literally apa ya? Benar nongkrong gitu ya. Bisa dia, bisa. Iya, iya. tau gak Oh ah, iya iya iya. Emang anaknya ngasih-ngasih kan. Iya, ngasih-ngasih aja bisa. Memang agak peka sih. Agak peka. <laughs> ya, tadi ya kan baru <gulang> semalam mau <mandi>, ya, iya iya, gue endipis lah bang nah kalau arti sebuah cinta menurut lo apa ya cinta bang? iya oh, okay, dahaga dah, dah. dah yang sempurna dahaga yang <mulang> dah. dah, dah, dah, <laughs> sempurna iya, yeah, nah, kebutuhan sih bang sama kayak musik gitu hati, ya kan lo harus spirit love Gitu kan. Agama aja mengajarkan cinta. <tossus <cinna> <tossusăn> <tossus> Cium Fanta. Cium Fanta! <tossus> <tossus> eh, ini pertanyaan-pertanyaan kayak gini. Gue berapa, gue mapping yeah. ya. lo ya. Nanti... Kayaknya gak pernah ditanya-tanya kayak gini. Gak, gini. Pernah, gak, pernah, gak, pernah, gak <tossus> pernah, gak pernah, gak pernah. Gak pernah, gak pernah, gak pernah. Tapi iya bang, cinta tuh butuh bang. Karena dari situ lo bisa, apa ya, jadi... Gak tau sih, menurut gue mungkin ya. Mungkin bisa jadi pribadi yang lebih baik. Karena lo mengasah rasa empati, iya yeah. ya kan, karena love gitu kan, maksudnya lo lo terhindar dari niat untuk jahat sama orang, niat untuk merugikan orang karena cinta pasti hmm. gitu. Jadi penting sih bang, itu penting banget bang. Iya iya iya kan, yeah, yeah. Itu. karena sang maha pencipta pun pertama kali memberi kita pra memberi kita satu rasa yaitu rasa cinta rasa cinta bang awal pertama awal pertama karena Adam Hawa tuh rasa cinta bang kenapa Adam sampai begitu karena masa rasa cinta itu bang kita lahir karena bercinta bang iya iya gak bercinta gak lahir kita bang iya iya iya masa iya di jilmec doang kita lahir eh di jilmec doang buting gak mungkin gak mungkin bang gak mungkin heee parah gua ngomongin gak ada gak ada di di channelnya bebas, bebas <laughs> ajar aja. <laughs> nah kalau untuk arti sebuah waktu untuk Ojan apa? Arti sebuah waktu bang? Yeah. Iya. Penting gak? Penting banget bang. Wah itu. Pentingnya sampai semana itu. Sepenting apakah waktu itu bagimu? Ay, pertanyaannya kan? Gue sampai belakangan ini lebih nyaman tinggal di Bali daripada di Jakarta karena di Jakarta lu bisa ngeluarin uang karena waktu lu dimakan karena jalanan. Paham gak maksud Iya, iya, iya. Udah waktu... Aduh, lu dalam macam-macam macetan tapi waktu <laughs> lu spend money untuk itu. Itu udah agak worth it gitu bang. Karena waktu sih bang. Hmm. Di sini, lu masih bisa menjaga waktu dan lu bangun pagi. Di Jakarta sangginkan lu gak menghargai waktu dan uh, waktu tidak menghargai lu. ya eh, gitu. <laughs> karena lebih ya bangnya. Lu jadi kayak merasa... Aduh, karena suasananya juga gimana ya, Bang? Nah, apalagi karena lagi pandemi ya. Hmm. Karena nggak ada aktivitas sih ya. Jadi kayak aduh, daripada gua bangun pagi Minggu bangun siang aja deh, biar cepat aja. <laughs> eh, biar cepet tarinya gitu, Bang. Bisa bila perlu bangun sore gitu. Nah, itu <laughs> kalau di sini enggak Bang, mau nanya juga sih. Berarti lo kalau di Jakarta lebih enak hidupannya di malemnya daripada di Iya. Ya, pasti, Bang. Apalagi di situasi pandemi pandemi kayak gini sih. Ih, mau ngapain gitu. Mau ngapain iya. gitu. Kalau kalau saat musim bangun kita bener-bener ada aktivitas gitu kan, latihan. Tiba-tiba so, udah weekend, manggung lagi Saya so. Dari kota mana, kota mana yeah, gitu ya. Iya, betul, betul. Paling Jakarta ya, Senin sampai Kamis. Yeah. Tungga, Selasa sampai Kamis sudah? Yeah. Nah, ngomong-ngomong masalah panggung nih. Lo punya uh, cerita nggak dimana satu kota lo merasanya lo... Wah, nih bener-bener pecah gue di sini nih. Kuala Lumpur, Bang. Kuala Lumpur ya? Malaysia. Tiba-tiba harus -tiba di situ yeah. lu merasa, wih gua wah anjir." Yeah. jadi dari dari gua Maka sampai Gua nyangka banget lah pokoknya ya. Iya, yeah, nyangka banget. Dari gua sampai di sana kan kita besokannya main gitu kan. Gua, gua beli rokok. Itu di airplay lagu gua di di, di kayak minimart yeah, yeah. di situ. Gila, gila, Di sana siapa 11 mungkin? Apa? 7 11 di level gitu. ya yeah. gitu. Terus ma apresiasi masyarakatnya. Jadi makin makin pede gitu pakai pede untuk, untuk perform. Saat perform juga, wow gokil sih di sana masyarakatnya... Antusiasnya, apresiasi. Apresiasi, ya. Merchandise sold out. Woi. Gua ngerti gak sih, Bang? Iya, iya, iya, iya, iya. Ya, ya, ya. Gak mental gratisan, Bang. Oh iya, iya, iya, iya. Tapi ya begitu sih. Alhamdulillah juga teman-teman TVC juga semuanya tuh gak mental gratisan gitu. Lu pernah ngerasain Star Syndrome? Udah kayak gitu? Star Syndrome memangnya. Gatau deh. mungkin orang merasa per, gue pernah mengalami itu kan yang namanya stres itu tidak nggak tahu ya dari orang sih bang dari orang pasti yang bisa ngeliat ya cuman dari satu sisi gue sampai detik ini pun tidak merasa yang hal yang gimana banget juga nah. sih bang. iya bang asli gua... eh, gue lo gua... boleh tanya teman tvs deh bang iya gue gue ya iya yeah, yeah. nah, karena bang. karena emang metode ini, orang seperti orang itu bang gue sama teman tvs itu benar-benar bareng duduk bareng gitu yang apa ya, gue mau mencoba metode, bukan metode sih, kayak ketulusan hati aja bahwa kalau lu asik sama komunitas yang menghargai lu, yang mengapresiasi lu sampai bikin fanbase gitu. Hmm. Ya, itu ada kerekatan emosional yang gak bisa lu patahkan gitu. Iya, yeah, betul, betul. Karena kan gue tahu dengan-dengar industri, adalah beberapa artis yang emang sengaja untuk... Ya, uh, mereka memang membuat konsep seperti konsep itu. itu. Ada, ada seperti itu. Cuman kan, gimana ya? goreng suka nongkrong bang iya udah yeah, gua nongkrong see. sama siapa aja bang asli beneran deh apa siapa aja iya yeah, gua juga tau lu juga gitu. gitu gua baru-baru kenal juga, wih langsung gimana Ii sebentar itu. Jan gua potong sedikit nih Ui. jadi wah ini nih enggak bukan kopi ini nih ini, Nggak, ini, nih. In ini yang lagi ini. lagi ini bang iro lu udah itu ya udah masuk ya masuk bang belum ya belum i. Ma, email nih Fauzan Lewis CC tipsy nih masuk nih masuk dong rokoknya dia, dia ini tapi belum ada masukan nih gimana nih boleh lah oh, iya boleh dong yang <laughs> dikit goyang dikit kita nyoba nih rasa aja sih agak agak gimana tapi ya okelah okay menurut uh, nah, menurut gue sih biasa aja bang Kalau <laughs> mau bilang enak sih lo tinggal liat retkar gue gaaah <laughs> <laughs> <Woy, woy. laughs> tapi tabit ngerokokin terus, <didukain> <tuk> terus ya <tuk> kan. Oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. oke. Tapi enak gua queen. inmat boleh lah. Lu in. Asik. Oh, tolong nah, harganya jangan sampai ya. Itu aja, gue pesan gua satu. Iya. Pesan gua satu, Bang. Mohon harganya distabilkan. <tuk> iya. Gua tahu murah gara-gara baru <tuk> keluar. Eh ntar lama-lama orang pada beli semua, gua denger nger ini di Tayp Tong orang pada inmat Bang. Yang lagi, in, lagi, yang lagi, itu ya, jangan ya, please, hmm. yeah! <laughs> boleh dong, boleh bang. Gitu boleh bang ya, boleh bang ya, boleh boleh boleh, boleh dong, boleh dong, boleh dong. Boleh dong. Hmm. Gijan, Siap, ini bang? juga nih dari sahabat kita nih. Jadi di bom ini uh, kita juga saling membantu sahabat-sahabat uh, kita yang UKM. Iya bang, ini Arak Bali Rockers nih. Iya, iya Asik nih, asik buat teman-teman yang suka arak, bomberman, dan bomberwati. Yes. Iya, kalau bisa order arak, arak dari Bali Rockers. Gawat. Jan, udah punya pasangan kan sekarang? Udah bang? Udah ya? Boleh dong kita tanya-tanya sedikit banget? Boleh dong bang? Makin-makin ke sini. Uh. Tadi kan udah dari kecil, remaja lah. Sekarang udah mulai. Udah mulai. Agak, ya. Bukan remaja, jadi agak mapan. Agak mapan. <laughs> gila, gila, gila, gila, gila, gila, gila. Jan. Menurut lo nih, permintaan pasangan yang paling sulit, lu tolak apa? Permintaan pasangan yang paling sulit, gue tolak. Lo iya, apa lagi Iya, iya, iya, iya, Gue sih pasti punya otak, Bang. doi gak punya gimana? Gue punya otak nih. Iya, deh tapi udah. Iya, gak punya otak bang oke, oke, oke. Oke, oke, oke. Oke, oke, oke. nolak oke, oke. mau oke, mau Oke, mau ini Oke, ya udah Oke, oke, oke. Oke, oke, oke. Oke, oke, oke. Oke, oke, oke. Oke, oke, oke. Oke, Oh, oh, untuk no. untuk kemean kita nih ntar nih, ini nasi jinggo, Pindang BGC BGC itu dia tuh itu babi guling Chandra, oh, tapi, tapi guling dia chandra. bikin bukan babi aja, babi karena aja. mungkin dia mencari lebih luas lagi pasangnya Makanya dia bikin-bikin kayak model ada rasa pindang, pindang. ada rasa ayam, Biarlah. ada rasa tongkol, karena dan kan. ada rasa sapi juga deh Ada rasa, karena kan banyak juga yang... Yang non, non, yang non non gak ini makan yang makan nah. apa? non, makan daging yang Vegan yang non, sih jadi yang mang yang kemarin aku non, yang pusing juga gano. Akhirnya yang dia gue non, goda-goda Goda-goda udah Tergoda kan yeah. gitu, <laughs> dia? yang non, tergoda yeah. kan dia gitu Oke okay, kita lanjut BGC thank you ya BGC terima kasih yang non, ini baru kita makan Kita makan deh tenang aja Oke okay. Nah Tempat atau suasana favorit bersama pasangan? Tempat suasana favorit pantai sih bang. Uh, favorit kalau standar banget loh iya. ya. gue gue sen <laughs> seneng kayak duduk berdua santai. pandang ini Landa. panggung sih bang pantai gunung uh. panggung. panggung panggung pantai gunung pantai gunung ya eh. favorit tuh kan. kasur sih bang udah udah kasur enggak sih bang pantai sama gunung favorit ya ujung-ujungnya sih emang kesono ujungnya kesana <coughs> <ada. k____> <supi> itu intro aja bang <coughs> ya intro aja bang di disono interlude interlude bang ngarang interlude interlude dan ada enggak pengalaman Paling mengesankan bersama pasangan. Oh, banyak bang! Salah satunya ajalah, benarnya 9. Uh, salah satunya <laughs> jalan darat dari Anyer ke sini, bang. Ke Bali, naik mobil, naik mobil. Bang. Awalnya kok dari Jakarta berdua kan? Denger, kan kemudian kan kuliah di Jakarta, kuliah di Jakarta kan? Hmm. Besar di sini gitu, sekolah di sini, kuliah di Jakarta, di Depok. Terus, ke Anyer, pantai jelek udah kita ke Bandung, mau ke Bandung nih, pas mau jalan ke Bandung dia mikir langsung udahlah ke Bali aja ke rumah katanya oh. <tis Yeah>. gas gua agak sampe sini bang, nyampe di Dernon <hih il> <laughs> oh, oh, oh. seru banget. maksudnya yeah. gua kayak, gua suka hal-hal yang random, random gitu bang kayak kemarin ke Kintamani gitu, gua seneng yang kayak itu kan udah adventure tuh ga, tapi gak di plan bang iyo iyo Beneran, iyo bener-bener gua ga bawa baju bang Hmm. gak bawa baju, untuk anak -anak, anak -anak kan di sini banyak anak-anak kan, sandal ganti, beli gitu kan, banyak anak-anak, banyak t-shirt, ada ada rumah juga kan, ada kakaknya dia kebetulan cowok juga, oke, terus kamu baju gue, hajar hajar, hajar hajar eh. seru nggak? Seru, seru seru seru banget, oke oke oke, nah kalau pengalaman paling buruk paling. <laughs> sama pasangan, wah pokoknya Lu susah ngelupain, wih buruk banget gue, jalan sama dia, pasangan gue, gara-gara ini nih gue buruk banget nih Sampai saat ini belum sih bang, belum, belum, belum, belum, belum menemukan sih, belum menemukan yang apa ya Gue tipe kali yang kayak, walaupun ada hal buruk, langsung buat twist ke positif Tapi kan pasti percikan -percikan. ada lah percikan-percikan Ada, ada, ada bang, cuman kayak, kayak bisa, bisa. Tiba-tiba udah hilang gitu aja, Bang. Karena gue mau yang ah, positif, yang jauh lebih positif okay. gitu sih, Bang. Walaupun ada percikan-percikan hmm. yang gimana ya, kan? Kadang-kadang dan, dan, dan gak terlalu, bagaimana. apinya ini percikannya api biru nih, api, wih, api, biru, api, biru. <tuk> api biru, bahaya, bahaya. <tuk> ya, enggak sih, Bang? <tuk> eh, enggak gak apa ya? enggak enggak <tuk> ya? Gak, gak pernah ya? enggak apa-apa gitu. Berarti datang terus ya, jalan gak, terus ya. ya, jalan terus. Cari senengnya aja, Bang. cari sendiri. Oke, oke. Nah, kalau kegiatan. Bersama pasangan paling favorit, apa Kegiatan olahraga, eh sorry, pernah kita olahraga bareng, sopernah. itu dia apa? Lu favorit, kalau udah ha? udah melakukan kegiatan ini, atau ses, apa, um, istilahnya? Kalau udah lu bersama dia, kalau melakukan ini, udah paling, ah udahlah, lupa yang lain udah. Band-band aja udah lewat udah, ga mikirin dah. Nonton film sih, Bang. Dia, bang. Nonton film. Apalagi kalau lagi dapet series yang bagus gitu Hmm Wah gitu gue edit tuh sama dia tonton terus sama dia Gokil, gokil Iya, iya, iya Sampai ke bawah mimpi gitu kan <gul> Hehehe Terus bang. diceritain tengahnya apa, iya, iya, iya. Udah selesai N itu Uy, Kenapa begini? Kenapa begitu ya? Sama-sama suka film masih bang, sama-sama Emang Wih hmm. berarti lu cocok banget sama yang ini ya sekarang nih Udah lah Segerakan Amin, karang. amin, amin bang amin. Apa, bikin apa namanya Junior Junior wazan Junior Mozart <gulau> <gulau> Junior, <gulau> amin, amin, amin, segera bang Jan, ada nggak satu tempat atau negara eh negara lagi negara ya. yang benar-benar lo berpikir, gue pengen kunjunginnya sama ama cinta nih Ada ya, ya, yang paling pengen kita kunjungin tuh sebenarnya kita berdua ya, dia udah pernah sih. Ya ke Inggris kamu apa sih? Uh, hmm. Gue pengen kesana, pengen. Kita dulu Inggris aja. banyak. Ya. Daerah mana? Nih? Oh, daerah Eastbourne, bang. Eastbourne, ya. Wih, is... maksudnya jauh oh, itu. Sejarah darah yeah. gue, gue pengen pesanan, gue pengen ngeliat pesanan, di situasi, misalnya. Dan ya, yeah. gue, eh. oh. eh, sorry ya. Eastbourne tuh kampung banget, loh. Yeah. Iya, benar-benar, benar village, dia benar-benar yeah. desa-desanya, tapi ya desa-desa Inggris, beda sama desanya kita, ya. Iya, yeah. belum pernah di pedesaan. Senang. asik loh bener, aku udah udah sempat ke Lisbon, udah sempat ke Lisbon, udah udah London semua, Manchester, wah banyak banyak, seru tuh bang, gua pengen banget bang, gua karena belum pernah sih kayak, kayak, kayak emang emang saya pengen sih, kayak, pengen sih <tip> ke Eurotrip kita, kita kalau manggung sana lo pingin nggak lo, Pengen banget, Pengen banget bang, pingin <tip> banget, wah uh, lo kalau bisa diterima, karena gua percaya Jan, kalau band luar, band luar negeri ya, selain Inggris bisa manggung di Inggris dan pecah di Inggris otomatis di dunia pecah. Pecah ya bang. Ya? Iya terutama di London sama, sama di hmm, taruh dulu satu lagi satu lagi nih di aduh kotanya Beatles nih lupa oh, lo Liverpool. Liverpool Liverpool dua tempat itu kalau pecah London Liverpool lo pecah di Amerika lo pecah di mana-mana. Gua -mana. udah pecah di sana Gua tuh pengen di Euro trip juga pengen ngeliat apa ya, sejarah sih, sejarah musik juga kan. Karena kan banyak musik klasik lahir dari sana. Dan di Inggris sendiri kan, gimana ya, mereka punya karakter musik yang berbeda juga. Dan mereka oh iya. sampai menginvasi gila, gila, ya. musik Amerika gitu kan. Gila, gila, gila. Dia ya. pengen tahu aja, pengen belajar sih. gitu gitu Dan merasakan vibes-nya gitu. ngapain dari sana yang enaknya. Jan, jika terlahir kembali, Yes. Atau, atau istilahnya reinkarnasi ya, lu percaya ringkasan singgah kurang kurang berapa nah, nggak jika terakhir kembali hmm. lu ingin jadi siapa gue I. pohon bang <laughs> pohon serius, serius? alasan Berikan banyak kehidupan gak merusak gak merugikan tapi kan ditebang <laughs> ya kan <laughs> uh, walaupun gue ditebang yang yang nabang gue yang merusak I. bukan I. gue nya Berarti lo ingin memberi Tapi mulia, Bang. Gua dibandingin sama, Bang. Uh, pohon itu memberikan oksigen lo. Iya, iya, Bang. Lo berarti Oke, okay, ingin... gue bikin hashtag kemarin berkebun tuh, Bang. Dari sebelum pandemi dari 2019. Mari Lu, berkebun. Iya, gua bikin ya, asik gitu. Ya, iseng-iseng lah, Bang, gara-gara gua senang nanam aja. Gitu, Bang. Suka lo sama tumbuhan? Tubuh suka, suka banget. Berarti lo suka sama flora ya? Flora gua, Bang. Flora. Oke, oke, oke, oke. Gua jadi pohon sih. Eh, oh pohon, Ya pohon apa lo tau lah, bang? Oke, oke, oke, oke, di pohon mah, pohon jati sih, J Yang mahal bang. Hmm. Kayu paling mahal apa ya sekarang? Ya? Banyak, selain jati banyak, pokoknya kayu yang paling mahal lah pokoknya. Uh, gua harus jadi pohon yang selain ya karena walaupun gue jadi pohon gorden bang. Uh, ya, gue jadi pohon gorden spesies. Gue jadi Gue jadi kamu nih mau jadi eceng ngondong juga Gak apa apa nih kau kau ini pohon pokoknya. oke oke oke aku banyak banget permintaan pertanyaan nih lu nggak nih. Apa, serius nih apa, tanya -tanya. masih aman ya masih aman ya ya eh? jalan ya jalan kita mintanya pertanyaan lah ya main-main mintanya jawab ah, bukan tanya jawab pertanyaan lu jawab gua tanya lu jawab oke, gitu gitu ya Fauzi, lu eh Fauzi, Fauzan, Fauzan Lubis, batu permata favorit? Batu permata favorit? Favorit, iya. Walaupun gue punya safir. Safir. Buah favorit? Buah favorit? Terbesarnya mangga sih. Mangga. Okay. Cemilan favorit? Cemilan favorit. Uh, <laughs> oh, Gue tadi sebelum vegetarian tuh kerupuk kulit, bang. Jange, bang. Semenjak e. udah pesta gini kan, kerupuk udang lah, kerupuk udang. Oke, okay. ngapain Alat musik favorit, alat musik favorit gue, bang. Wush gila ya. Gue paling seneng denger sonnya flute atau obo gitu. Oke, okay. lebih alat tiup ya? Iya, lebih seneng ya? E. E. Karena kan gue gak bisa main instrumen, bang. Jadi sound yang paling gue seneng itu. Ini belum pernah nih, gue gua dengar lo ditanya-tanya kayak gini, belum pernah. Belum pernah, iya, iya, <laughs> yeah, yeah, <yeah>, yeah. yeah, <laughs> ini pertama kali makanya nih. Iya <laughs> yeah, kan? Iya. Yeah. Oke. Okay. Perhiasan atau aksesoris favorit? Aksesoris favorit. Apa aja sih bang? Sebenernya kalung sama cincin sih. Kebetulan kalung gue udah hilang, kemarin cincin gue pakai nih. Tengah gelang, gelang gue hilang gitu. Itu aksesoris lo favorit lo ya. Kalau profesi atau status favorit? Status favorit bang. Wih, gila. Owner? Yang, yang punya owner. <laughs> yang punya owner. Yang punya owner apa jadinya? Yeah, kan? Yang punya owner nih. Status favorit ya bang, yeah. Status favorit. Itu sih, Bang. Profes, profesi <laughs> dari status <laughs> Ini yang yang gue saat ini laku ini favorit gue nih. Menjadi musisi. Dan intinya... Lu bisa make your own money, Bang. Okay. Uh, buk, uh, lu mencetak uang sendiri. Buk, lu bekerja buat... Uh, uh, Uang yang bekerja buat lu bukan u, lu bekerja lu. Oke oke itu boleh, favorit boleh, boleh, boleh. Amin amin genre musik favorit. Genre musik favorit. Wah gila, gua semua semua bergenre gua dengerin bang dari apapun. Pasti pasti ada yang favorit dong. Gak mungkin. Gua suka ini, gua suka ini tapi wah ini gua, ini gua banget nih. Pasti. Funk sih bang. Funk. funk ya funk lah gitu. Funk edelik. Funk edelik. Rebihan kok. Gip, aduh, Gypsy jazz, aduh, yang, aduh, banyak bang, bisa dikatakan segala yang berbau black music gue suka. Oke, okay, gitu okay, sih bang, okay, segala okay. yang berbau black music gue suka. Okay. Program TV favorit. Program TV <laughs> favorit. Wah, yeah. wow, gue sama cewek gue suka nonton Jerry Springer Show. Wow. Oh, iya tuh bang, itu itu lucu banget bang yang sebenarnya kayak program TV receh di Amerika gitu kan, tapi yeah. senangnya gue. Bisa pukul-pukulan aja di situ gitu Kayak wah gila lucu banget ya Chaos banget ya gitu Walaupun yo, itu settingan yo. mungkin ya gue gak tau yeah, yeah, yeah. Gue gitu, kayak Receh dan ya udah seru aja gitu Jerry Springer Show okay. Okay. Jerry Springer Parfum favorit? Pak favorit, mau blank legend, mau blank, blank legend, yo man, yo man, kan, tuh, gak oh, yo. Itu, tuh gak pede, yeah, yeah, gitu. yeah, yeah, Itu pede, gak pede, gak pede, gak pede, gak pede, iya iya iya pede, gak pede, gak Ya, kurang lebih penari, penari kan? Yeah. Mm. Michael Jackson dancer ya? Bukan lah Ya, yeah, dia pop yeah, But, it's part of a dancer maksud gue yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Tapi dia kan lebih niru ke Bobby Brown Eh, Jimmy, eh James Brown Sorry Bobby Brown. Yeah, bisa, ya. Lebih niru sana dia? kalau untuk lokal, Jekko Siobo bang hmm. Gaji Menarik favorit gue Jekko Siobo Karena dia maestro, dia nyerangkan kan animal pop kan? Yes jika siangku. Right. Komposer dan atau arranger favorit lah. Komposer? Iya. Yeah. Komposer gue favorit dong. Mozart? Mozart. Tchaikovsky. Cary, Paul McCartney. Favorit tuh waktu itu. Itu itu, gak ada obatnya. Jango Rehearts, Stephen Grapple. Wah gila bang, aduh gak suka aduh Gue dengerin musik makin tua gitu loh. Maksudnya gak tau ya pokoknya. kalau orang kan update sekarang kan. Gue lebih nge-update, maksud gue gua ajarnya gua, gua makin lampau-makin lampau gitu loh. Sekarang gue di musik tahun 30 20 Tapi ane. bagus, itu bagus Sorry gue potong ngomongan, tapi yeah. itu bagus karena apa? Lu juga ngasih tahu nih generasi yang sekarang nih Ini loh yeah. Ini loh sebenarnya ini udah udah maestro deh Ya, yeah. Karena di sisi juga secara logika gitu eh, Lo bisa belajar jauh lebih cepat gitu Kalau lu mengikuti musik perkembangan zaman ke depan gitu Ya pasti akan mengikuti gitu loh. Misalkan gini bang, kita belajar musik masa depan itu gak bisa sekarang, lo harus melewati dulu hmm. sampai tahun sampai lima tahun lagi baru lo bisa mengikuti. Kalau yeah, masa betul. lalu kan di hari ini lo bisa tetap searching. Iya benar. Benar-benar. Karena datanya sudah tersimpan. Iya yeah, benar-benar. Lagi, kalau gitu, lagi udah canggih gitu. Okay. Next toko fiksi favorit. Toko fiksi? Iya. Yeah. Maksudnya? Toko fiksi. Toko fiksi favoritnya. Iya. Yeah. Gila. eh, <laughs> <Gila. laughs> <laughs> huh? Toko fiksi favoritnya boleh. Yeah. Andre. <laughs> Diagonalley. <laughs> uh, Anjing, okay. itu Half-Blood Harry Potter tuh. Iya, Diagonalley. Ih, pasar, Asaro gila. semua alat sihir gitu kan. Oke, <laughs> gila. Alat <gila. Tentang> sihir <laughs> apa gitu Boleh, boleh. Nah, boleh. asal gue kenapa mau ke Inggris tuh karena gue pengen ke apa? Ada kan kayak Harry Potter apalah itu. Iya betul ada betul. Kalau nggak salah ya. Nah. Gue Dan juga kalau nggak salah vampir juga di awalnya dari Sonos apa Irlandia? Gue antara Romania, Romania sorry kalau vampir Romania. Yang lebih ikan emang. Iya. Maksudnya famousnya dia, famousnya dia boy. Ya? Pecahnya dia saat di Sonos. katanya katanya. Iya. katanya. Benar, Oke next superhero favorit. Superhero favorit bang. Wih, banyak nih, Sila. Salah satu aja Yang paling, wah gue banget nih kalau gua mau jadi superhero, gua mau jadi kayak dia nih <coughs> Wih, aduh <al> <coughs> <coughs> <Gua coughs> <super hero coughs> sih gua super hero, sih Justru, Riddle bang ah. justru, kata orang sih dia penjahatnya sih Penjahatnya Batman, Riddle Riddle? Iyi, musuhnya... musuh Batman? Iyi. Dia deh Bang Dia juga super hero deh Iya tapi musuh dia Bang Ah itu kan hanya diceritanya dia, aja tentanya. Tapi kan aslinya dia emang super, super hero, hero dia. Karena dia juga bisa, bisa dia mempunyai, ya. mempunyai kekuatan yang berbeda Iya dia dia scientist gitu kan ya. gokil Iya iya yeah, iya yeah. Dia seniman dan scientist Riddle gitu Kalau pelawak favorit KOMENG Hehehe <SILENCIO> ke semua banyak yang KOMENG ya KOMENG udah KOMENG, komeng banget, Komen, gokil Paling It. pecah memang bang, bang satu itu tuh Apalagi pas dia jadi keeper tuh di KOMENG PUTRA Eh salah-salah orang Hehehe IKOMENG PUTRA, <SILENCIO> eh, salah -salah <SILENCIO> <Ikomang> putra. <SILENCIO> <SILENCIO> Dan Lucunya nih KOMENG nih Gua, gua ga ngerti orang ini tuh Kalo, kalo ngomong dijawabnya tuh Bih ada aja banget balikannya cepet banget, gawat banget orang itu. gawat bang, gila bang, gawat bang. Gue pingin sekali ketemu dia untuk ngobrol. Semoga komen bisa ada di bom ya, amin. Amin. Susah bang, gimana komen dateng? Anything can happen bang. Iya iya iya, iya gitu. Nah, film fiksi favorit? Film fiksi favorit gue bang Harry Potter. Harry Potter. Gue ngikutin banget, gue suka banget. Songwriter favorit? Songwriter favorit tuh? Wow. Banyak ajak uang. Bismillah, <goboh> ini berpikir. Ini gimana? Ini gimana? Ini Paul, Paul Ini gimana? Ya, songwriter. gimana? Ini gimana? Ini gimana? Ini gimana? Paul gimana? Kan kan ada Lennon. Ini gimana? Ada kan? Lennon, Ini nah, gimana? Ini gimana? Ini gimana? juga gimana? Ini gimana? Ini gimana? Ini buat. Sutradara favorit, sutradara favorit, uh. wih, gila banget, uh. dalam dan luar negeri. Oke, okay, Stanley Kubrick, luar negeri, luar negeri, dalam negeri. Wah, gue pengen okay, siapa ya? Dalam negeri ya? Oke, so, itu sih, gue, banyak banget gue, gue, gue, gue, gue, hehehe <Neranic> itu tuh nah, siapa siapa ide? CS gua juga tahu gua, mono-mono lah iyo CS gua juga itu oke, kalau binatang favorit? binatang favorit bang, jujur tuh anjing sih anjing anjing, suka <tuh>, bikin baper makanya bikin, dulu gua, gua <tuh>, takut lagi iya. untuk pelihara anjing karena udah pernah dan Udah pass gitu kan, Lu tau lah kalau koneksi yeah. sama anjing kan begitu banget kan Hati uh, bang. Karena kita ha benar-benar hard feeling banget hard feeling. feeling banget, pokoknya sampai sekarang gue gak mau pelihara anjing lagi, belum belum Padahal udah lama gue mau pelihara anjing, ada kali 8 tahun lo, tapi belum siap lagi Karena berat, berat bang. apalagi lo suka travelling Karena gini kan, kasep ah. kasepnya gini kan, kasepnya kayak lo udah punya anak, tapi lo udah siap-siap aja ntar anak lo mati Karena kan anjing kan konsepnya mati cepet bang hmm. Ya kan, banter berapa sih paling lama? 13 tahun, 12 tahun mah kan cepet banget Udah, tuh. udah lewat deh. Jadi, jadi lu, saat lu mulai dari kecil lu, lu harus siap tuh untuk ditinggal gitu kan. Kayak, aduh belum deh. ntar deh, berat deh itu. Oke, okay. next. Figur atau tokoh favorit? Kisih? Eh, figur. Sosok figur atau tokoh yang lu paling favorit tuh? Wih, MJ bang. MJ? Michael Jackson bang. Uh, figur deh. <laughs> Iya, yeah, dia bang. Oke oke oke oke oke. MJ bang. Jarang-jarang tuh orang pilih dia tuh. King of Pop, bang. Gila, biasanya orang pilih-pilih tuh banyak tuh Jovara. Soekarno Sukarno. Soeharto. Iya yeah, biasanya kalau dalam yeah. negeri, kalau luar negeri mungkin banyak banget yeah. ada yeah. JFK Kennedy. Oh, yeah. Tapi kan tetap politis bang. Iya. Oke oke pun, ya dia kan disuruh siapa? Yeah. Uh, atau Bob Marley. Bob Marley. Ya, ya. maksudnya ya, ya karena kan maksudnya gue kenapa ngambil ya. seniman. Tapi sosok. MJ juga Michael Jackson juga legend ya. Legend, ya. Iya. Legend, legend. Karena iya, so, gue gak tahu sih. Cuman nah jauh jauh dari da, da, jauh dari kata politis bang seniman nah. itu. Oke ya, oke. Okay, ya, okay, okay. Nah sekarang nih gue nanya sedikit nih. Lu, lu, lu kan memfigurkan dia ya. Iya kan. Lu memfigurkan MJ nih Michael Jackson nih. Lu yakin gak Michael Jackson meninggal? <laughs> Karena sampai penguburan pun sampai itu kita nggak bisa lihat itu ditutup segala macam itu. Bisa jadi enggak bang? Bisa jadi enggak ya? Karena ini kan kehilangan apa namanya ya? Secara sosialitas udah kehilangan banget dia nggak bisa ngapain, nggak bisa semua tiap begini. tuh Sampai momen ke mall aja. Yeah, yeah, yeah. Mall harus ditutup yeah, segala yeah, yeah. Dia, dia mungkin dia meninggalkan, eh, maksudnya dia dia ingin bikin konsep gue meninggal selesai karena Berarti lo dia masih hidup mungkin karena dia capek dengan kehidupan dia yang seperti itu gitu Saking ngetopnya lo saya ngetop ya saya Iye. ngetop ya ditambah kita ya tahu kenapa gitu ditambah adeknya dia udah jadi princess jordan dia kan nikah sama Iye. jordan ya dia jordan dia ya. nikah sama pangeran kan ya? Adeknya dia adik janet terus adik, saya... kemarin terakhir tahun lalu sebelum Pandemi di Java aja, gue nonton iya. The Jacksons kan, Jackson Five, uh. dimana abang-abangnya dia yang selisihnya itu di atas sepuluh tahun, tapi masih pada seger seger banget. Iya. Berarti kan gen dia kan bukan gen mati muda. Iya. Frustasi juga nggak mungkin. Iya, ya pasti frustasi bang. Mungkin itu itu bentuk bentuk frustasinya dia. Cuman gak, gak nyampe mati juga oh, gitu bang. Oh, oh, oh, oh, oh. Gak tau deh. Cuman menurut gue gitu bang. Oke okay lah, lupakan The Jacksons bang Kita next ke pertanyaan ya. Kuliner favorit dan minuman favorit. Kuliner favorit mie aceh bang. Waduh. tuh, gua tuh. aceh iya, the best bang. Mie racing, mie racing. Aku masih ada aku masih ada bawa bawa pidi ya gua. Bawa pidi bang, basicnya gam tuh. Oh sama bang aku juga. Iya, lubis banyak. Banyak bang. Kalau minumannya, minum favorit alkohol bang. Wiski bang, wiski, wiski, wiski, wiski Nah, aktres dan aktor favorit luar dan dalam negeri. Wih, gila. Aktor luar negeri ya, bang ya? Iya, aktor. Menurut lo paling baik gua Oh gila nih orang, orang main nih kacau nih orang nih. Dua sih luar bang Johnny Depp sama Leonardo go pada dari Caprio, oh, iya. ya. emang pemain watak gitu mah, iya, iya, iya, iya, iya, dalam negeri, aktor? iya, Almarhum. Almarhum. Sama almarhum iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, suka. iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, Luar negeri? iya, iya, iya, iya, hei. iya, iya, gue gak tau namanya lagi bang, cuman dia itu pemeran kalau nonton film Cruella itu jadi jadi jadi jadi musuhnya Cruella itu yang sekarang dia oh. dia emang aktor banget dia juga jadi gurunya Harry Potter di pro, Profesor apa gitu yang ngajarin uh, Profesor Iya Iya iya iya. Gue yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah. Gua, gua kebayang berapa. mukanya, gue kebayang yeah. mukanya. Terus kalau lokalnya ini ya yang channel Oh iya yang C-Nur Yang Iya yeah. Gua juga ngefans sama dia Parah loh, keren banget ya Iya, yeah. kalau main, uh, gimana? banget uh, Apa? Gie banget gitu loh Iya yeah, banget tuh deh Iya yeah. Natural banget tuh deh, acting deh, deh. Nah Jan Band luar negeri? Favorit? Band Band luar negeri, favorit tuh? Beatles bang. Beatles, oke okay. Band Indonesia favorit? Indonesia favorit? Wih, okay. gila Gila, jamruk langsung Gak sih sih, sih ya ngapain bang <tuk> gue aja kedek sama diri gue Gua aja kedek sama diri gue ya gue aja kesel sama diri gue apa ini beda banget loh beda banget dari jamrud sama bitus beda banget lu. bagus mah musiknya bang liriknya juga keren okay, Gitar, liriknya okay, nah kalau lo tau gak? kalau band berbahasa bali favorit lo tau gak lo band bali band kan banyak nih band bali nih lo tau gak lo salah satunya no stress. Gak pake basa balik. Oh, enggak pakai bahasa Bali. Oh.. ada nasional, nih. Nasional, wah, cuy. Gue tau tuh, Bang, tuh ada kemarin biasa, biasa suka di nyanyi nama dia, Gue gak tau, Bang, tuh. Oke gue gak. Ini okay, okay, okay. ya, gak masalah sih. Gak masalah, Ini bang. kan nanya-nanya aja. Nanya -nanya, kar Enak. karena gue nyari pertanyaan yang enggak gue gak. Gue gak. Gue gak. Dia Ayo. Masih aman kan? Masih aman. Masih aman ya. Lanjut nih. Lanjut terus. Iya. Yeah. Lu tapi pertanyaan apa namanya e, jawabannya masih lambat nih. Bisa. Lambat nih, bang. Ii bisa nggak lu main main pertanyaan yang? Gue bisa. Tetep. Tetep. Oke oke. Yang lebih cepet ya? Lebih cepet. Oke. Okay. Nih di di di di, di, di, di dulu apa namanya doping dulu? Doping dulu boleh hmm. bang, Kemon. Dan. Sabar eh yes. Ini pertanyaan cepat nih ya Yang lagi in Yang lagi in nih in mile, ya kan. Sayangnya sambuknya Ke kanan dan ke kiri Gak pernah lurus samuknya nih wow. Bahaya nih email nih, Awat, nih, in nih. Hmm. Gawat nih Inmail Gawat Gojang dong Bisa dong oh. air, masuk dong Email, Eh Halo Pak Jarum. Halo, Pak. Masih inget rekap gue kan? Okay, masih inget rekap gue kan? Ada di database, ada di database. Iya. Yeah. Pertanyaan cepat ya, Ejarnya, Bang? Okay. Ayo, Oke, oke. Fauzan Lubis. Siapa? Yes. Memilih atau dipilih? Milih, Bang. Milih. Memberi apa diberi? Memberi. Meminta apa diminta? Lebih baik diminta sih, Bang. Yeah. <laughs> Mencari apa dicari? Mencari. Oh, i. Nembak atau ditembak? Nembak dong. <laughs> Cocok banget ya, kan memelihara apa dipelihara? Memelihara Wah, mengasih banget dijual. Iya iya iya iya. Aman kan? Aman aman. Aman Merawat apa dirawat? Dirawat lah. Dirawat. Temu merawat, lah. Dirawat ya. Bisa kita tuh menyakiti. Hu Dia Ini benar mikir nih. Gila aduh bisa kita enak Ede. menyakiti air nih menyakiti bisa kita enak <tuk> menyakiti air nih ini ini orang orang yang nonton masih ketawa Betawa, ini. ketawa, ketawa nih oh gara. ini ternyata sisinya, sisi sisi ojan kayak gini ternyata nih aduh gue gak gak nabi nabi banget juga gitu ya kan eh kan kan nabi nabi banget juga boleh boleh boleh boleh lanjut ya lanjut bang ditolak apa menolak? Wish. Yeah. Uh, menolak. Uh, menolak ya, menolak ya. Dimaafin atau memaafkan? Memaafkan. Diingat. Disimpan atau melupakan? Disimpan lah, Bang. Yakin lu? Karena kan udah forget the roots, Bang. Oke, okay, disimpan kalau melupakan di Disimpan. Di Apapun itu, Bang. Dirasai atau dinikmati? nikmatin ah, dulu. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Nikmat jauh lebih dari kata rasa loh. Uh, kan, uh, yeah, ya kan? Yeah. nikmat itu berawal dari rasa. kalau ketika iya, iya kan? Menggoda yeah, rasa yeah. lebih. Yeah, nikmat yeah, yeah, Iya Iya, iya, iya, iya. Menggoda atau digoda? Digoda lebih asik. Ah. Kan? Hahaha, iya oke oke. Eh, gua eh, demen nih kayak gini. gini, gini gua dahi demen dahi, nih. Dahi, nih. Biarkan mereka memermain dan memerhati, mem mem berpikir. berpikir ya, bang. Oh, ternyata ini lah sosok ojek ya. Kayak gini, kayak ya, gini. Gini. Gini. gini. Melawan atau mengikuti? Melawan, bang. Uh. Hah? Melawan sih bang melawan ya, iya. oke. Okay. membuat atau terima jadi, buat bang. oke. Okay. menunggu atau memburu, memburu bang. Ui, memulai atau menyudahi mulai bang oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. tapi tergantung sih bang, tergantung situasi iya kan? tuh, juga itu tergantung iya <laughs> oh, oh, oh, oh, oh. yeah, iya yeah. kadang kita harus <laughs> menjadah itu ketegasan sih kan? jawabannya adalah ketegasan, memulai itu menyudah, menyudahi ketegasan pribadi sih hmm. Ketegasan diri. Oke oke, Jawabannya oke. ketegasan diri, oke, oke, oke, oke, ya. oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, bang oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, Huh? Wih, Uy. Sama aja, kan? Wih, beda. Rasio at atau logika? Merasio sih. Rasio, Racial, kan? Iya, rasio baru rasio. Iya, rasio, rasio. Rasio masih ada masih permasalahan. Kalau logika, logika aduh. otak doang, otak doang. Oke, eh, oke. Okay, okay. Menerka atau menyelidiki? Selidiki dulu, sih, Bang. Wah.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 Mengendalikan atau dikendalikan, mengendalikan. Oh, manusia, kelihatan banget bisa. gimana, kelihatan banget sih? Kan <laughs> sosok ngojan gimana? Kita harus bisa mengendalikan, ya, harus bisa, okay. menahan atau melepas, melepas bang. Oh, bang, melepas bang. <laughs> Parnya emang mendem, oke, okay, mendem. Oke, okay, oke, okay. oke. Mengabaikan atau dijalankan, dijalankan bang. Hmm. Bagus. Memuaskan atau dipuaskan? Dipuaskan? Wah, hai, banget, laki banget, loh, jangan laki banget, loh, laki banget, lu. makan laki banget, laki banget, laki banget, laki banget, laki banget, laki banget, laki banget, ya, banget, laki banget, laki banget, laki banget, laki banget, laki banget, laki banget, laki banget, laki banget, laki banget, menyelam atau terbang? Menyelam sih bang, di laut ya. Tak, terbang sekarang nyelam Tergantung situasi sih bang. Kayak Katanya kalau kalau hiburan lebih suka menyelam. apapun itu kita nggak bisa mengatakan satu oh, definisi okay. apa. Gak bisa definisi apa ya. Kalau menyelam atau terbang, misalnya kita Oh terbang lo bang? Terbang. Anda Adek kita Anda ini sebuah karya. Eh. Terbang, bang. Kita selami bang. karya itu atau kita terbangkan karya itu? Ah, Terbangkan, Bang. Terbang, ya. Eh. Terbang. terbang, Bang. Kunci Jawaban. Kunci. Terbang, terbang. Oke. Melarang atau membiarkan? Membiarkan sih, Bang. Hmm. <laughs> Membiarkan Ya yeah, okay. Dilarang melarang Dilarang melarang, melarang. Nah, Ya yeah, oke okay. Membiarkan dancer? Ya. Yeah, dancer yeah. Melayang atau melarutkan? Shush yeah. Melayang bang, gua suka yang terbang terbang Gua suka yang terbang -terbang. <laughs> terbang terbang melayang Oke oke konsisten nih Dia konsisten nih jawabannya konsisten nih, nih. Gue suka suka yang terbang terbang, terbang. terbang, -terbang. <laughs> Aman bang mengeluarkan atau dikeluarkan? wih dikeluarkan, wih, iya. <laughs> mengeluarkan lah, <laughs> mengeluarkan, mengeluarkan lah, wih dikeluarkan kayak pedis banget, wih boys banget pokoknya, mengeluarkan, yakin lo? yakin, berarti lo kalau Aneka kata di band, lo back lo nguarin dia daripada yeah. gua dikeluarin, jayalah bang, oh, oke, okay. siapa juga mau nguarin gua? iya, <laughs> ini kan gua bilang Aneka kata di band, kalau ada kata di pasangan? <g> iya, <Adriana> iya lah. Iya, Ah, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, ini pertama kali iya, iya, iya, boleh boleh jadi mikir <tik> jauh jauh jauh kan bisa di de bisa didefinisikan apapun ya kan apapun olahraga <tuk> ya. <tuk> lanjut oke lanjut ya membuka atau dibuka membuka lah, uh, berarti jalan waktu tembuh teman nih oh, kan okay. lebih banyak faedahnya. segitu gitu, gitu, gitu, gitu. kalau di sisi yang sini <tuk> kalau di sisi yang sini <tuk> dibukain lebih enak <ada. tuk> <tuk> Iya, mungkin lebih enak bang Asuse. <creature> Apu, biasa, nih, deh sampai merah-merah gimana bangsa? Selamat tinggal siaran mangkot ini ini. dibukain bang lebih enak bang <yava> Dibukain aja. membuka apa dibuka Membuka, ya, membuka Muka. yang yang lebih lebih gini ya? membuka. Menerima, atau diterima? Menerima, bang. Menerima. Apapun, oh, apa. jelek, buruk, hmm. baik. Ya, ya, ya. Bener. kan hmm. lebih ke diri sendiri ya, Bang. Oke. Okay. Yeah. Salah gua terima. Yeah. Bener gua terima. Yeah. Menerima, ya? Men menerima, loh Walaupun ga diterima di tengkrongan pun, tetap menerima, okay. kan, Iya, iya, yeah, yeah, yeah. Menutup. Wah, ini berat, nih. Menutup. Atau mau memutus? Ah. Hmm... Menutup. Yakin lo? Iya. Yeah. Menutup berarti. Menutup. Apapun, lo tutup dulu. Depan dulu, lo putusin. Iya, yeah. menutup aja, Bang. Men nah. Supaya... Let's say, apapun itu... Misalkan, gue ada konflik Udah seseorang, lebih baik gue tutup jalannya supaya dia mencari jalan lain. Di sisi yang ini... ya, Jadi kalau misalkan memutuskan, dia gak bisa keluar ke mana kalau di sisi terlalu, yang ini... Terlalu min gitu, terlalu jahat. kalau di sisi yang ini... Ngetup aja, Bang. Oke, eh, oke, okay, oke, okay, oke. Okay, Guterima, okay. mana? Perlahan atau mengejar? Wih, gila, mengejar sih, Bang. Gak asrus, Bang. Yakin, Bang. Darah muda. muda. Iya, iya, iya. Jangan pelan-pelan lah, Bang. jangan pelan-pelan. Oke, oke, oke. aja. Ini banyak yang gak bisa jawab nih, Jan. Bang. Yang ini nih. Agresif atau posesif? Agresif. Hmm. Karena mengejar jawaban tadi yeah. Oke okay. Terima Masuk Mengalir Atau mengurai Enggak Mengurai sih yeah? Mengurai <coughs> Karena definisi, definisi mengurai adalah Lo terpecah jadi menjadi sesuatu yang baru, sedangkan mengalir dan ya Mengikuti aja kalau mengalir, mengalir, mengalir definisinya mengalir itu turun ke bawah, bang. Ikut aja. Air mengalir itu definisinya dari atas ke bawah dan dulu turun ke bawah. Iya. tidak naik. Oke oke oke. lebih baik mengurai ke samping. Nah, kalau mencium atau memeluk? Cium. Udah ketawaan, jawabannya dari agresi. Ketawaan, iya, ketawaan, ketawaan. Berwarna atau bercorak? Bercorak. <laughs> mantap, suka Peter! Hei, hei, hei, bercorak hei, <laughs> <laughs> yeah, yeah, yeah. bercorak. atau Iya, iya, iya, iya, iya! Iya, iya, Berarti, dengan ada kreativitas, akan ada komunikasi, progresi, ya ayo ayo iya, iya, iya, ada kreativitas, ada kreativitas. Kalau kita hanya mengarahkan progresivitas, yeah. ya, lo harus melewati fase kreativitas dulu. Iya, iya, iya, iya, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh. boleh. Tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan dulu kreativitas <tuk tuk> naluri atau perasaan naluri oke terakhir ya eh, iya naluri serius nih di log nih naluri atau perasaan perasaan sorry ini dulu sih bang. ini <laughs> ini. Dulu ini, dulu. ini baru ini ini ini dulu ini nomor satu ini ini baru ini iya yeah. yeah. Iya, yeah, istilah kami saat nalur itu keluar gitu. Iya yeah, iya, yeah, iya yeah. <tuk> rasanya nggak enak. Jaluk ini beban banget guys. <godan> <tuk> Ribet juga ya bang ya? Yeah. <tuk> pertanyaan. Boleh tapi masuk dulu, masuk dulu, masuk dulu, masuk dulu. <tuk> <sacar. tuk> ini dulu bangku. Gue ini dulu baru ini. Okay, okay. Terakhir Jan, ini Jan. Pertanyaan terakhir dan pertanyaan terakhir, terakhir. terakhir. Hanya ada dua pilihan, aura atau karisma. Aduh oh, siala, Karisma X apa Karisma 125 tuh? Aura atau Karisma? Iya yeah. Karisma sih bang Karisma Mungkin ya? Yakin loh Pasti ya <tunean> Dia berpikir sih Aura sih bang, Aura Kasih <tunean> Lu pilih Aura, aura Kasih apa Karisma X? Jangan lah Aura Kasih bang, jawabannya bang Di, di Mareno Mareno nanti Iya <tunean> yeah. Lenola, Enggak serius, serius, aura atau karisma? Pilih karisma. Karisma, karisma, karisma. karisma. karisma, karisma. lo jawaban, jawaban log. lo yakin? Karena gue belum tahu banget bedain apa itu aura dan karisma, hmm. cuma sekedar tahu aja gitu. Oke, oke. Okay. Ya, gitu okay. Yang gue lebih tahu tuh karisma dibanding aura, okay. gitu loh. Makanya gue beli karisma. Oke, oke. Lo jadi. Kalau yang baik memilih apa yang gue tau ah, iya kan? iya, iya. lebih baik gue so tau kadang lebih baik so ganteng daripada so tau kan iya iya iya iya gue lebih senang ngeliat orang so ganteng daripada orang so tau iya iya for iya, real iya. <laughs> boleh aku kupas sedikit boleh, bang. masalah pertanyaan terakhir nih boleh karisma otomatis mempunyai sebuah aura oke okay. aura sudah pasti dia berkarisma oh aura sudah berkarisma. Oh, yes. <dansi> pasti berkarisma pasti kalau lo udah punya aura yang berbeda otomatis itu karismatik karismatik yes, tapi karismatik lo bilang karismatik tidak bisa dibilangkan karismatik jika tidak mempunyai aura, aura. Oh, oke okay. okay. tapi nah, lo udah beres mau les tapi jadi jadi pengetawan jadi mau <gat> <ini. gat Wha -twill> berarti lo udah milik karisma nggak apa-apa karena orang berpikir karisma itu kan lebih wah, gua nih wibawa yeah, dan segala macam. Selain itu, balik lagi Mas. -masa. Padahal orang berwibawa dan berkarisma itu otomatis mempunyai suatu, suatu aura yang positif, positif dan bisa membuat yang melihat itu menjadi wah lebih karismatik. Jadi yeah. bisa menjadi karismatik karena, karena ada aura itu. Ada aura itu, aura siap siap siap aura siap, siap, itu, siap. orang itu, aura itu, aura iya, iya, iya, iya, Jan. aura Banyak kita ngobrol-ngobrol itu, -ngobrol, Jan. Masih aman atau gimana nih? Atau gimana ya? Jadi, seperti biasa Jan, di, bon, di pot bom. Pot bom. Pot bom ini? ini kita selalu meminta narasumber kita untuk memberi satu motivasi untuk para generasi yang sekarang. Oke, okay. dari Fauzan, Fauzan, Iya, Lubis, Iya, Iya, Iya, Para generasi milenial zaman now, katanya, okay. ya kan ya, iya, ya, ya, ya, percaya diri, apapun yang dilakukan harus dengan kata yakin, harus dengan keyakinan, apa yang dilakukan, dan harus dengan menurut gue, ya, Bang. Anabel, nih, ya, analisa anabel, anabel, anabel, anabel, anabel, anabel, anabel, anabel, anabel, anabel, anabel, apa. -apa. Oke... Okay. Karena feedbacknya jauh lebih baik. Iya. Gak tau sih. Mau gue seperti itu bang. Oke... Okay. Boleh. Iya, <claps> yeah, iya. Yeah. Diterima! Iya, amin. Amin, ya amin. <coughs> gue bila. juga gini-gini, jangan Jujur aja, Jan. Gue juga mau kondo aja nih. Mau kondo? Iya, mau doa-konyol doa. Mau doa-konyol doa? doa. <Guch> Gak ada gue punya skill gini -gini apa gini <coughs> Iy, Iy, gini-gini. Yes, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya. Mending gitu bang karena kan kalau kita udah tulus ikhlas nggak ngarepin apa apa ya Jadi bagi jauh lebih baik hmm. gitu biasanya kita dikasih uang sama orang gitu kan kita udah mati pasti tahu gitu kan ini orang ikhlas atau nggak ikhlas ya gitu kan iya iya begitu sih bang terakhir Jan coba. bang pesan atau harapan untuk negeri kita tercinta ini hmm. dari lo Jan kasihlah oh heh huh? Jangan ya. berpikir dari kita, hati, men. dari hati ya. Iya. Gitu. Yeah. Kita udah, udah NKRI harga mati itu, itu sudah tertanam lah, gitu ya. Itu sudah tertanam, gitu. Jadi, jadi kita udah harus next levelnya nih. Level selanjutnya adalah berdikari harga mati. Jadi kita tidak bergantung dengan siapapun dengan sumber daya alam yang ada, kita bisa mengelola ini sendiri dan untuk masyarakat kita semua. Jadi, okay. ya, NKRI harga mati itu sudah tertanam, gitu. Orang-orang sudah pada, ya, mayoritas non-Indonesia ini, juga bisa bilang mayoritas ya, mayoritas non-Indonesia ini sudah, sudah, NKRI, sudah NKRI harga mati, jadi itu sudah jadi, itu tidak, kalau menurut gue, itu sudah tidak perlu dikampanyekan lah, hmm. NKRI harga mati. Tapi, berdikari harga mati. Berdikari berdikari harga mati. Itu perlu dikampanyekan. Oke, okay. kita bisa mengelola sendiri, nggak bergantung dengan siapapun. Karena gue pun sendiri di sini, gue baru setahun sama pandemi, stay bolak-balik -balik ke Jak Jakarta Bali tinggal di sini aja pun, gue pernah mendapat perlakuan tidak mengenakan dari turis Rusia di sini. Mm. Temen gue dipukul dan saat, ya, Kayak kasus Reno Yes. Dia bukan travel tapi dia bisa masuk ke dalam jail karena yeah. faktor turis yang perlu tau lah tidak enak. Dan gue juga kemarin, seperti itu, turisnya kabur saat polisi datang. Polisi yang malah pengen mem mempermasalahkan kita. Uh -huh. Disitu gue ngeliat bahwasannya, "Wow, radar!" Kulit gua sama sama lu, bahasa gua sama sama lo, masa lu belain dia sih, gila lu yes. <laughs> Emang dia kasih lo apa sih? Hmm. Gitu loh Tapi Emang ya. apa karena warna kulitnya dia, dia jadi lebih spesial gitu? Yeah. Iya Gila, ya. uh, otak gua juga bisa jauh lebih gokil yeah. dari dia, men yeah. gue banyak ketemu bule, maaf itu sego, bukannya seorang Gua ketemu bule di sini banyak loh yang useless hmm. Anjing, otak lu ternyata segini Oh gitu, knowledge lu selama keliling Eropa dan keliling Amerika segitu doang gitu, hmm. loh dengan gue yang belum pernah kemana-mana. Sorry itu saya, bukannya gue compare yeah. King bukan gue compare loh bang, bukan yeah, gue yeah. sombong juga. Iya yeah, betul. Cuman karena kita perlu sombong, uh, bukan perlu sombong ya, maksud gue supaya tidak diinjak orang aja, loh, Kenapa yeah. Amerika sesombong itu karena su supaya Amerika tidak diinjak. Yes. You're right Gitu loh, bukan Legowo ya, Legowo tuh di, di beberapa porsi gitu loh Bang Di beberapa situasi kita harus Legowo Tapi di beberapa, beberapa situasi kita harus sombong sih Som Bukan, bukan sombongin uh, in, Ini sombong in a good way ya Bang ya? Iya, yeah. dan menurut aku sah-sah aja kalau kita sebagai... Uh, Sorry Bu, gue langsung meledak-ledak gini Bang Karena yeah. gue mengingat momen waktu itu, yeah. wah gak banget Asli Bang Gila gak banget tuh, Jalan Raya canggung tuh gue inget banget Bang Gere nih <laughs> Bu itu gila, temen gue dipukul depan mata jadi gue ber berusaha untuk tidak untuk tidak memukul peralat per kasusnya gara-gara gue ditampar bang uh. gue ditampar gak jelas sama orang mabuk hmm. which is wisatawan uh, asing itu yeah. gue ditampar teman gue ngebelain dan gue nggak mau gue sampai tangan gue mukul dia gue nggak mau karena ada kasus temen kita yang yes, yes sampai oh. sampai men Mendekam, ya kan, dia ya, makan sama gue. Iya, bang ya kan, iya, iya. gua gak mau nahanah, <laughs> tapi sampai gua ngeliat teman gue yang kecil itu dipukul dengan badan dia yang gede itu, Gue gelak mata. Bang, gua pukul tuh orang. Wow. tuh boleh. Akhirnya dia kabur, datang polisi. Saat polisi kita jelasin, kita ini mau dipermasalahin bang. Yeah. Wow, kata gue, nggak main. Eh, uh, sorry, gua, bu gua bukan... eh, uh, bukan memper mempermasalahkan ininya. Apa uh, instansi ya? Sorry, itu saya hmm. bukan. No, no, bukan. Cuman ada beberapa oknum yang, yeah. begitu bang. Paham, paham, ya? paham. paham kan? sama... Even di seniman pun gitu loh. Ada beberapa oknum yang jahat. Eh manusia yeah, bang, nah, yeah. manusia bang. Bukan instasi ya. Gua, gua nggak mau menyalakan sama sekali nggak menyalahkan itu. Cuman bisa yeah. oknum lah. Lebih ke oknum. Di situ gue, merasa bahwasannya. Oh ternyata kita belum berdikari banget ya. Oh ternyata mereka menganggap kita seperti ini ya, gitu loh oke okay. berarti menurut Ojan Indonesia belum merdeka seutuhnya dong belum oke oke iya iya iya iya isu kemen itu kan opini mu opini kuah kan dan sah sah aja Sasa setiap aja. setiap warga negara mempunyai <coughs> uh, hak asasi, asasi. bersuara ya hak asasi bersuara bersuara Itu sudah ada undang undangnya sudah ada undang undang ya yes. bang penurut bang Nah, Jan, oh, iya. Sebelum kita bersihin, goodbye lah. Ber ini benar-benar nih. Jan, aduh, oh, iya. ini ada namanya Jagir coffee kan? Yang oh, tadi Jagger. kita udah cicipin tadi Enak. kan? Enak. Nah, semoga kita serius nih, jujur-jujur aja nih. Oh, iya. Kita nggak bisa ngasih apa-apa nih, tapi paling tidak uh, coffee oh, ini bisa. Bermanfaat. bermanfaat dan ya, ya mungkin kasih, bisa dipakai di pagi-pagi menambah inspirasi menambah Amin. yang penting pasti ada. <laughs> Yo, pasti ada pasti ada dan berdiri sejak kita berdiri <laughs> Duri, terima kasih kami bless oke wong kijan Kanju banget, terima kasih. Udah lu Untuk luangkan waktu kesini. Bom, Bom. <laughs> terima kasih banyak. Semoga apapun harapan, cita-cita, mimpi kau jant. Sekarang semoga. Amin. Tercapai keluarga dan semua sahabat-sahabat kita semua selalu sehat selalu. Amin. Dan. Kita nggak tahu sampai kapan ini, situasi seperti sekarang ini, semoga ada tergerak. Yes, yes. Bener -bener mm -hmm. yang tergerak. Yes. Hatinya benar-benar nurani yang tergerak untuk membuat negeri ini menjadi yang lebih baik. Bukan berarti nggak ne baik negeri sekarang ini yes. Negeri sekarang sudah baik, tapi lebih Jauh lebih baik, baik lebih baik. Amin. Amin. Amin. Semoga seperti itu, Bang. Iya. Gua tutup nih, TG ya. Terima kasih banyak. Terima kasih, Bob. Lu dua musik pop.